Sinar mentari cantik berseri Ada bangga lekat di hati Semoga lestari semoga abadi Doa dari kami, anak negeri Cukup Enggak, kami. Semoga Kami pada pertiwi, terima kasih kepadamu, negeri pembangunan ini milik kami, doa kami dari anak negeri aku